ha? Ayo ayo. ayo. ayo, kita lanjut lagi. Kita masuk lagi ke dalam, San. Ayo, ayo. Oke. Okay? Jauh-jauh dari Taipei, kita datang ke kalian. Oke, okay. ini di mana? Lewatnya dimana? Jadi festival lampu di Hualien sebelumnya kan waktu itu ada ya. Yuk. Oh, siha Oh, dari situ. Halo. Halo. Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Fitrihalan Vlogger Taiwan Omega. Okay, Jadi sekarang aku sedang berada di Hualien ya. Sekarang aku sedang berada di Waliem. Lagi melihat festival lampu di sini, guys. Ternyata masuknya lumayan ketat banget, ya. Jadi kita ada itu disuruh ke aplikasi download aplikasi, hai, namanya? apa namanya? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Halo, halo. Tunggu juga kita batalan uh, Dan kita di sini, yang masuk ke dalam sini, kita dikasih cap seperti ini, Guys. Jadi baru kita boleh masuk ke dalam sini. Oke, okay, seru banget. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa banyak siok ya. Beberapa banyak sio. Kayak yes, di belakang sana juga keren banget. Susah. Hmm. Okay. Thank you banget dari pagi nggak sekarang kalian udah ikutin vlog aku dari Taipei ke Walian seperti ini ya ternyata emang bagus banget dan di sana di ujung sana juga lebih seru ya ada terowongan yang inget seperti dulu tuh waktu pas tahun baru di pancau ya di sana juga bisa berubah-berubah nanti kita bakalan ke sana oke guys meh nari lewo me meh meh ini halamah banget sumpah pokoknya keren banget pokoknya liburan kali ini aku nggak nyesel keren banget pokoknya halo halo gitu dong halo Hey hey hey hey. Jalan -jalan. Ya kita mau ini lagi nge-vlog ya. Aku mau masukin ke YouTube aku. Nah, ternyata kalau waktu pas tahun baru itu di Pancow juga ada festival lampu dan di sini lebih seru lagi, guys. Oke, nanti kita bakalan keliling ke sana. Sama adik aku dia lagi live. Di depannya seperti itu. Di <tuh> depan. <tuh> depan. Nanti sini kita mau ke pasar malam. Ini makanan juga banyak. Susan, kamu taruh itunya di mana? <Sridge> 年年了, 感谢您的欣赏, 祝大家新年快乐 Uh, bagus banget, guys. Ini lebih bagus juga ya waktu dipancol dan sini juga, wow, keren. Gak usah jauh-jauh, berdiri di sini aja udah. Kita udah berapa kali ganti warna? Tumben telepon terus mamahnya lagi libur tumben serapan terus keren banget keren banget halo guys tadi aku udah keliling-kelilingnya keliling liling -keliling ke terowongan sekarang lanjut lagi ini <guluh> baterainya udah pada habis masih ada sisa satu HP hmm? Sampai bulan 4 aja hebat, berarti nanti kartunya dipindahin ke kamu aja. <laughs> ada dong. Daripada nanti susah hubungin rumah, eh tapi ada kan, mbak masuk ke HP itu Samsung. Cuma nggak terlalu cerah. Sana juga masih ini guys. Kayaknya. So, belakang ada. margar okay. okay. Dan kita... banget. Kok <laughs> yang gelap banget. Oke. Okay. Thank you. Ya, kita mau ke pasar malam. Ya, mau beli makanan terus sudah pulang. Istirahat. <laughs>